naik guys ya. naik guys ah, itu kalau naik situ baru peyok gini ya. cepet-cepet nih apa ya, sudah naik ah. eh sini, ini kau tiga Andi ah, mau, bawah pukul aja pukul udah harang nih balik-balik ada-ada-ada ondek oh, ke kekuatan nih. Patah. Patah, Om. Patah. Patah. Patah. Patah. Di batangnya. Pukul. Sini-sini aku ajak. Aduh, mana buahnya? Nih sampai lagi. Ah, monyet guys parah patah. Selalu langsung Dapat guys jamu guys. Rambutan.